Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang karirnya cemerlang dan bagus di tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita melanjutkan kesimpulan ataupun yang memperjelas waktu ramalan zodiak yang karirnya cemerlang dan bagus di tahun 2021.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 Di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan karir yang sangat bagus dan karirnya cemerlang di tahun 2021, di mana di sini seorang Gemini sudah melakukan usaha, yaitu tingkat kepukusannya di dalam bekerja akan dinilai orang lain dan dinilai oleh atasannya. Dan di sini seorang Gemini akan mendapatkan kesempatan untuk direkomendasikan untuk menaiki jabatan di dalam suatu perusahaan ataupun di dalam suatu pertempuran. Dan di sini juga seorang Gemini merupakan seseorang yang sudah dinilai pekerjaannya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 Dan bagus di tahun 2021, dikarenakan seorang domini sudah mendapatkan tingkat pepukusan di dalam bekerja, yang dimana seorang pasangan selalu mendampingi, mensupport, dan memberinya doa agar kehidupan serta karirnya lebih bagus di tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Dohai Christis. Secara umumnya, The High Christis itu diartikan mahir dalam perbuatan, mahir dalam situasi apapun, mahir dalam intuisi, mahir dalam spiritual, ataupun mampu mengatasi semua masalah di dalam kesulitan. Jadi, jika kartu The High Christis, kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan seorang zodiak Gemini mendapatkan tawaran pekerjaan, ataupun mendapatkan kepercayaan untuk menangani pekerjaan yang lebih serius, dimana orang-orang menilai pekerjaannya yang didukung oleh seorang pasangan dan dimotivasi oleh seorang pasangan dan The High di sini menggambarkan kemahiran ataupun kemampuan seorang gemini mengatasi di dalam suatu kesulitan pekerjaan akan membawanya ke dalam karir yang sangat bagus dan karir yang akan meningkat di tahun 2021 serta kehidupannya akan semakin bagus dan cemerlang selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah five of short, ataupun lima pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang zodiak taurus yang diangkat kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei sini digambarkan seorang taurus merupakan seseorang yang kadernya cemerlang dan bagus di tahun 2021 karena di sini digambarkan seorang taurus mampu melihat situasi dan kondisi dan mampu memanfaatkan pengetahuan orang lain untuk mendapatkan suatu ilmu yang baru tidak jarang di disini seorang taurus mempelajarinya dari orang-orang yang sudah mendapatkan karir terlebih dahulu darinya dan seorang taurus merupakan sosok seseorang yang sangat tegas dan bertanggung jawab di dalam pekerjaan sehingga di sini tidak jarang seorang taurus akan mencoba peruntungan yang baru di mana ia akan kembali bekerja dengan fokus sehingga di sini karirnya akan semakin meningkat karirnya akan cemerlang dan karirnya akan semakin bagus di tahun 2021 dengan dukungan yang ia dapatkan dari orang-orang sekitar ataupun rekan kerjanya. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mendapatkan karya yang cemerlang dan bagus di tahun 2021, di mana ia mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ia percayai, dukungan dari orang-orang. Terletaknya dukungan dari rekan kerjanya serta dukungan dari orang tua tahu sendiri. Dan jika kartu daya kristis kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan seorang Taurus memiliki suatu peluang untuk mendapatkan kerjaan yang sangat cemerlang dan bagus di tahun 2021, di mana ia belajar dari orang yang sudah sukses di dalam karir sebelumnya yang didukung oleh orang tua tahu serta sahabat dan rekan kerja tahu sendiri. Dan daya kristis di sini menggambarkan seorang Taurus mampu mengatasi di dalam sebuah kondisi di mana seorang Taurus harus belajar dari orang lain untuk mendapatkan karir dan pekerjaan yang cemerlang dan bagus di tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah Seven of God ataupun tujuh pedang. untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang diangkat kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mendapatkan karir yang cemerlang dan bagus di tahun 2021. Dikarenakan di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang penuh tanggung jawab, sosok seseorang yang disiplin dan penuh tanggung jawab di dalam pekerjaan sehingga di sini seorang Leo mendapatkan kesempatan untuk karir yang bagus dan karir yang cemerlang di tahun 2021. Tidak jarang di sini juga digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang pemberani di dalam mengambil langkah terutama di dalam kategori karir apapun rintangan dan apapun resikonya sehingga di sini setiap langkah yang dilakukan oleh seorang Leo selalu mempunyai resiko dan berbuah manis yang berujung di mana karirnya akan cemerlang dan melejit serta bagus di tahun 2021 dan di sini juga digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang cocok dijadikan seorang pemimpin di tahun 2021 di dalam kategori karir pekerjaan ataupun di dalam suatu perkantoran dan untuk kartu support energinya adalah kenaik of one. secara umumnya kenaik of itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun jadi disini menggambarkan seorang lew merupakan sosok seseorang yang mendapatkan karya yang cemerlang dan bagus di tahun 2021 dimana ia mendapatkan dukungan dari rekannya dari sahabatnya ataupun dari orang-orang terdekatnya dan jika kita gabungkan dengan kartu the di sini menggambarkan seorang leo mendapatkan kartu yang cemerlang lambang di tahun 2021 atas dukungan dan dorongan dari rekan kerja serta sahabat terbaiknya dan the di sini menggambarkan seorang leo merupakan sosok seseorang yang mampu mengatasi semua kesulitan di dalam suatu pekerjaan dan mampu memberikan pengarahan kepada orang yang kesulitan di dalam berkerja sehingga di sini mendapatkan nilai plus dari orang-orang tersebut dan di sini dikategorikan seorang Leo mendapatkan kartu dan kerjaan yang bagus dan cemerlang di tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah nine of cup ataupun 9 piala. Untuk Zodiac yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang diangkat kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Di sini digambarkan seorang libra mendapatkan kado yang cemerlang, pekerjaan yang cemerlang dan bagus di tahun 2021. makan seorang libra di sini juga digambarkan sosok seseorang yang menempuh suatu jalan yang sulit dan jatuh bangun di dalam menikahi kehidupan. Dan di sini seorang libra belajar dari kesalahan yang ia telah berbuat, yang dimana akan berdampak kepada pekerjaan yang menurun. Namun di tahun 2021 ini seorang libra akan berjuang. Dan seorang libra tidak akan mau menyerang untuk mendapatkan karir yang bagus yang dimana hasilnya akan maksimal dan memuaskan seorang libra sendiri. Dan di sini usaha yang dilakukan oleh seorang libra tidak akan sia-sia karena kan di tahun 2021 karirnya akan semakin bagus dan cemerlang yang berdampak positif kepada keuangannya dan kehidupannya. Dan untuk support energinya adalah Kenaik offshore Secara umumnya, kenaikan itu dijadikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi, di sini seorang Libra mendapatkan karir yang bagus dan cemerlang di tahun 2021. Dikarenakan ia belajar dari kesalahan dan ia mendapatkan support dan dukungan dari sahabat terbaiknya. Dan jika kita gabungkan dengan kartu high priest, seorang Libra di sini mendapatkan karir dan pekerjaan yang bagus di tahun 2021 dengan dorongan dan dukungan dari sahabat setara rekan-rekannya yang dimana The di disini menyimbolkan seorang libra mampu bangkit dan berjuang kembali untuk memperjuangkan karir yang jatuh terlebih dahulu sehingga di tahun 2021 ini akan berbuah manis dan berbuahkan hasil yang maksimal kepada seorang libra terutama di dalam kategori karir dan pekerjaan yang mampu meningkatkan keuangan dan kehidupan seorang libra di tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapatkan karir yang cemerlang dan bagus di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya berzodiak Taurus, selanjutnya zodiak Leo dan selanjutnya zodiak Libra. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang zodiak yang karir dan pekerjaannya bagus serta cemerlang di tahun 2021. Semoga bermanfaat.